Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita cari belut ya teman-teman ini udah di sawah sekarang udah di persawahan ayo kita mulai mencari belut ya teman-teman oh ini ada lubangnya ini lubang belut ya ini juga ada lagi tuh ada lubangnya teman-teman ke lubang belut. Kita cari agak ke tengah dulu ya. Loh, ini kok apa ini teman-teman? Oh, apa ya? Oh, ini kura-kura teman-teman. Oh, ternyata kura-kura. Kita bersihkan dulu. nih ada tempatnya cari belut lagi Lo, kok ini ada kuda zebra ya teman-teman ini namanya kuda zebra Hai. Oh kita bersihkan lagi ya ini loh ini ada lagi apa ini? Oh, ini itik ya, teman-teman. Itik kita bersihkan lagi, bersihkan lagi. Kita kumpulin di sini ya. Mau cari belut kok malah dapatnya itik ya. Loh, ini apa nih? Ini apa nih? Oh, ini gajah, teman-teman. Uh, -teman. oh, gajah kita bersihkan lagi. Mantap sekali, banyak ya. Kita sekumpulin di sini, mana ya belutnya? Ya, belutnya mana ya? Wah, oh, ini nemu apa lagi ini teman-teman? Wah, wow, ternyata ini ikan. Mari kita bersihkan lagi. Wah, wow. oh bisa bunyi ikannya teman-teman. Mantap sekali ya, keren. lagi ya kok belum nemu belut ya udah apa ini Oh ini ayam teman-teman ayam ternyata ini ya kita bersihkan lagi kita kumpulin di sini belutnya ya belutnya mana oh ini nemu ayam lagi kita bersihkan lagi ya bersihkan lagi kumpulin di keranjang belutnya mana ya loh ini nemu apa lagi nih oh ini jerapah teman teman ini jerapa kita bersihkan lagi ya dikumpulin di keranjang lagi apalagi nih belutnya mana ini belum dapat belut loh kok ini ada apa ini? apa ini Oh ini ternyata orang hutan orang hutan apa Gorila ya apa Kingkong ya udahlah kita bersihkan saja kita kumpulin lagi di keranjang belutnya mana ini Belutnya, oh ini ada lubang, ada lubang belut. Mana ya, ya ada. Loh, kok ini? Apalagi ini? Ada apa ini? Coba kita bersihkan dulu. ini singa teman-teman singa mantap sekali teman-teman mana lagi ya apa ya Oh ini apa lagi ini apa teman-teman oh, coba kita bersihkan Daniil teman-teman, udah nih luar biasa. Ayo kita kumpulkan. Apa lagi ini? Wah, ya apa ini? Oh ini ternyata apa ya? Coba kita bersihkan. terusa wah cantik sekali ini rupanya keren keren sekali kita kumpulin lagi mana ini belutnya kok belum dapat belut juga ya wah apa ini teman-teman kita coba kita bersihkan Oh ternyata ini gajah teman-teman Kita kumpulin lagi jadi satu Mana nih Apa lagi nih Loh ini apa ini Coba kita bersihkan Apa ini ya Sepertinya ini beruang ini Wah iya benar Ini beruang Kita kumpulin lagi Ada apa lagi ya Ini ya sudah tidak ada kita nyari belut malah dapatnya macam-macam binatang ya terima kasih teman-teman sudah nemenin cari belut tapi malah dapatnya hewan-hewan sampai jumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh